Eh, uh, sholat Idul Fitri, Bosku. Sholat Idul Fitri di kampung Desa Ambu, Kecamatan Losari, Kabupaten Terbong uh, Seperti kayak gini, Bosku. Setiap tahunnya, soalnya Masjid yang ada di kampung halaman saya nggak bisa menampung para jamaah. Makanya, para jamaah. Sholat Idul Fitri-nya di jalan di halaman masjid, di halaman balai desa, dan pokoknya di sekitar jalan lah, di sekitar masjid. Oke okay, bosku, kita lihat seperti apa. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. إله إلا setiap tahun uh, menggudak sampai ke luar area masjid bahkan di uh, halaman balai desa uh, sudah terpenuhi oleh jamaah itu uh, sekian saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat hari buat youtuber jubil selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Untuk warga Driver-driver muda dan mudinya Khususnya yang punya pesona Losari, Lohsari Mohon maaf lahir batin Allahu akbar Allah, Allahu akbar Allahu akbar Lah الله أكبر ولله الحمد الله Allahu Akbar Allahu Akbar Laa ilaaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar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 Eh, sekeluarga mengucapkan minnal ain wal ba'in mohon maaf lahir dan batin jadi kita sampai di sini bosku karena waktunya sebentar lagi kita mau melaksanakan salat